Jika Anda ingin belajar apa saja penyebab terjadinya penyakit ikan dan ingin belajar bagaimana cara penanganan penyakit ikan, ah, video ini cocok untuk Anda. Yuk kita lanjutkan. Penyakit ikan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu satu Penyakit ikan parasiter atau infektif adalah penyakit ikan yang disebabkan oleh aktivitas organisme parasit. Organisme yang sering menyerang ikan peliharaan antara lain virus, bakteri, jamur, protozoa, golongan cacing, dan udang remik. Bakteri dan virus akan menyebabkan infeksi pada budidaya ikan. Umumnya setiap parasit mempunyai siklus hidup yang rumit. Solusinya adalah dengan mempelajari siklus hidup parasit untuk menentukan tindakan penanganan yang lengkap. Uji coba infeksi dengan parasit umumnya sulit dilakukan karena parasit sulit diinkubasi atau dipelihara pada media buatan. 2. Penyakit ikan non-parasiter atau non-infektif adalah penyakit yang disebabkan bukan oleh hama maupun organisme parasit. Tetapi penyakit ikan non-parasit disebabkan oleh lingkungan yang kurang kondusif penyakit ikan karena keturunan dan penyakit ikan karena kurang pakan Yuri akan jelaskan apa maksudnya penyakit ikan yang disebabkan oleh lingkungan yang kurang kondusif menyebabkan ikan stres dan penyebab lainnya adalah padat tebar yang terlalu tinggi Padat tebar ikan terlalu tinggi yang melebihi daya dukung perairan maka akan menimbulkan persaingan antar ikan yang tinggi Padat tebar berlebihan juga mengakibatkan oksigen terlarut menjadi rendah dan pada tebar terlalu tinggi menyebabkan sisa metabolisme seperti amonia akan meningkat sehingga dapat menimbulkan stres dan merupakan penyebab penyakit ikan penyakit ikan karena turunan penyakit ikan yang disebabkan oleh turunan misalnya bentuk fisik dan kelainan-kelainan tubuh yang sudah ada sejak lahir seperti tubuh bengkok larva ikan yang cacat fisik tidak lengkap atau sirip melengkung Untuk mencegahnya Harus dilakukan seleksi induk yang ketat Pada saat melakukan breeding Variasi genetika ini juga menyebabkan terjadinya kanibalisme Ikan menjadi kerdil Dan cacat dan perkembangannya menjadi bantet Alias nggak besar-besar Penyakit ikan karena pakan kurang nutrisi Salah satu penyakit ikan non Adalah ikan kelaparan Ikan kelaparan merupakan kekurangan nutrisi yang bersifat absolut. Kelaparan pada ikan menunjukkan gejala seperti anemia dan hambatan pertumbuhan. Contoh lainnya adalah penyakit yang disebabkan karena kualitas pakan yang diberikan kurang baik atau malnutrition, Antara lain karena kekurangan vitamin, isinya rendah, bahan pakan yang digunakan telah busuk atau mengandung racun. Semoga bermanfaat, saya. Yudi BSF salam hebat dan bersilah Indonesiaku.